Senang banget. Senang banget. Oh, peng. Ayo. Semangat. Semangat. <tuk> Be. <tuk> ya 5000 ribu berapa kali coba. Oh, oh, yang berhasil, om Menang 5000, Bu. Ayo, benar -benar, tenang peng tenang peng tenang peng wah awas awas awas Mana Openg oi hebat oi. Ularak-rak ularak-rak. kami nyobaan <äche> <ago> yang Amin nyoba. Amin nyobaan. Gih, nyobain, gih, gi gih, bisa. dan pelan pelan semangat Ehan, semangat. semangat. Gue enggak salah gantian diajar. Buat. Tinggal kamu kita bisa. Ayo, semangat. Ya. Oh Ada nya Arya yang Ugi. Pengen launan ya, hiji-hiji. nya tuh bisa. Nah, sing nyapit langsung. Sing nyapit dua nanan. Nah, ternyata bisa dilali lama. Belawa akan dipajukan ya, sing sing saya imbang lah.